4. Hai guys! Oh iya, empat, ya empat Hai guys, long time no see Hai! Ini maskernya ya guys, nggak dipakai Tapi dibawa Soalnya ini emang nggak ada orang ya Kayaknya mereka kenal deh tempat ini Ya, pasti kalian tidak asing dengan jalan yang kita lalui jalan kehidupan yang panah That one, Pondok Sikam Rumahnya Bijai Yeah, here they are Dada, ayo jalan Tuh, supedanya Wah, ini baru bagus coy O.T.D.J Ya, bang Ini perumahan yang panah Perumahan O.T.D.A itu bagus ya kita banget rumah-rumah ya ya foto dong foto ya jadi kita mau tugas dulu tapi tugas itu kayak cari makan gitu ya serius tugas-tugas kuliah kita kayak cari makan gitu jadi kita mau cari bukan makan bukan cari makan, review makan. makan lebih tepat ya, oh, ya. Ini. ini ya tepat kita keluar ada mobil yang masuk yes, good. kita diberkasih kalau gak udah sampai aku libur baru Kau lagi jalan-jalan di, di luar situ hey guys we're back kita udah sampai tadi kita dicek kami kita udah sampai kami rampok kita udah pesan makan awal awal show you after this we were waiting for you atau kita langsung di kamu dulu aja so let's start it Tidak kasih aku sambelnya Kalian lihat pipi yang gendut ini oh. Hari ini aku pesan ayam bakar nasi apa ya? Bener-bener sambelnya tuh pih Nambah dua kali, gengs yeah. Dia nambah juga, sumpah dong karena aku suka makan sambal Suka tulang juga Ayam. Ambil kamu kamu tulang Iya, ambil aja Jadi tiap kali makan sambal Kayak sambal Lebih, lebih. lebih Hari ini quality time so, Kalian bikin tugas Reviewing food Terus kebetulan Kan kebetulan sih, Joy juga libur kerja Hari sabtu. jadinya kita bisa makan di luar Hai hey guys Sudah jam berapa? Ini jam 5.39 Tapi lagi mau tugas Tapi... Udah ada berapa sisa tugas Tidak banyak lagi ya cua. Soalnya minggu depan itu Minggu terakhir ya. Setelah itu kan minggu tenang Terus kita bakal luas nah, jadi minggu-minggu ini tuh bakal padat banget, tugas-tugas juga. Karena ya, kita tadi kan buat uh, review, reviewing. Jadi kita kayak ngurusin makanan juga. Terus kita bakal kayak review flight, flyer. Terus tuh buat um, sales call. Oh iya sales call sampai sales presentation aku bilang. Terus ibunya bilang you you may put your video fifteen dadadada. Salah sekolah masalah Presentation Jadi aku bikin, kita bikin yang mana dua-dua? Salah sekolah sama sales Presentation ya? Yeah. Gitu, ya udah, itu video terus, Amigo, terus... Udah nggak, nggak berat kerjaannya, tapi capek okay. yeah. Oke okay, deh, gitu aja laporanku Itu aja laporan hari ini ya guys laporan. Hidup lo, hidup lo buat laporan Sekian aja video vlog kita hari ini ya guys Soalnya aku mau lanjut dulu Kayak pulangnya bakal malam. Setelah ini bakal lanjut buat video lagi untuk oh, submit video di Google Classroom. Terus, ya. Tetap semangat langkah. Ya begitulah. Oke okay, guys, thank you so much for watching and you all the next video.